Sobat semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi ya sama gue, tentunya di Starlight Princess dan di sini gue bawa model 42.000 ya dan gue langsung start di bed 1.200 nih ya. Tentunya gue pemanasan pemanasan terlebih dahulu ya, tentunya dengan polosin yang pasti simpel dan nggak pakai ribet ya. Oke, okay, kita kosong kosongin dulu aja. Ya, seperti biasa ya di channel gue ini gue akan membagikan tips dan tips ini mengenai info gacor dan juga baca gacor hari ini dengan bawa modal receh. ya pokoknya gue bakal sharing kalian tentang uh, info terapi dan tentunya membahas seputar dunia selatan ya Oke, okay, sampai kita tonton kampol terlebih dahulu ya. Tentunya apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar ya. Oke, okay. sampai kita nyocol nyocol sampai nyocol nyocol main jala ya. Semoga ya. kalian semua yang ada di sini simak simak terus videonya. Jangan di skip, ya. Mau biar kalian gak ketinggalan info-info dari gue di sini. Nice, oke. Okay. Mau biar kalian, dapetin info-info terupdate, ya. Oke, okay. lanjut lagi untuk pola selanjutnya, ya. Dan buat kalian yang lagi nonton video ini, gue mau untuk disclaimer-nya terlebih dahulu ya. sebelumnya jadikanlah tontonan ini sebagai hiburan semata, tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas nih ya. Jadi bagi kalian yang masih di bawah umur ya gue harap skip aja nih. Apabila uh, videonya lewat di beranda kalian ya. Oke, okay, cakep banget. kasih lagi telah dulu. Kalau 12 nya dong, mantap ya. Oke, okay, nice. Lanjut lagi untuk serjanserjans selanjutnya. Di sini gua nagen dulu, dan gua langsung gaskan gaskan ya Oke, okay, dan buat kalian mungkin yang sudah terlanjur bermain atau yang memang suka bermain di game owner ini, yaitu bebas aja ya yang pasti di sini juga bakal rekomendasi untuk situs slot mudah jackpot untuk kalian mainkan di sini agar kalian juga nggak salah pilih tempat bermain nih. Kalau misalkan kalian uh, sering dapat win keunggatan gitu mungkin kalian merapat aja ke sini. Gue kasih tahu ya dimana tempat bermain gue yang pastinya sudah aman, saya dan juga berlisensi. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi, gitu okay. ya oke langsung aja ya di sini gue bermain di sih permen 138 dia makan permen gak coba oke gue main di permen 138 nih mudah-mudahan hasilnya manis sesuai dengan namanya ya permen 138 basic oke lagi Aduh sayang sekali ya Gak dikasih Petirnya sama si Inches Dan bagi kalian yang mau join Di Farma 138 ini Linknya udah dipin komentar Jadi tinggal kalian klik aja Langsung join sekarang juga ya Oke okay, kasih Trot lagi Aduh Gak dikasih Inches ya jangan lupa selalu sediakan kopi dan sebat-sebatnya besi ya, biar nggak sepanam biar nggak tegang juga biar lebih santai gitu ya lebih rela gitu oke okay. Pokoknya enjoy, nikmati permainannya dan pasti nggak usah terlalu terbawa hawa nafsu ya Pokoknya nggak usah bar, -bar mainnya kita santai-santai aja oke okay karena kita juga nggak tahu ya kita bakal dapetin hasil yang seperti apa atau bisa menjadi profit atau sebaliknya gitu, berarti ya, kita sudah berusaha ya. mending kita nyontolnya solo aja dulu. Oke. Okay. Gascon, Gascon. Oke. Okay. Lanjut lagi. Ya buat kalian ya semoga yang uh, kalian harapkan bisa tercapai dan guys. ya pokoknya semoga info-info gue bisa bermanfaat dan pola-pola yang gue bagikan bisa membawa hoki ya buat kalian para slotermania dan para mamu-mamu gue ya pokoknya kalian juga jangan lupa untuk dibantu suka channel ini dengan cara klik tombol like comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya nih agar channel gue semakin berkembang dan biar gue juga lebih semangat lagi. Aduh, Adidas dasibada, langsung dapet diskainya dong, di bawah tempat delapan Ayo langsung digaskan-gaskan aja ya itu ya. Mudah-mudahan hasilnya semanis permen katu anjay oke okay. juga memuaskan ya. Karena di sini masih belum ada tanda-tanda kegacoran -tanda ya desi ya. Aduh sayang sekali sih sebenarnya. Lagi susah banget deh sayangnya. tapi kalau misalkan di sini gue dikasih, gue mau langsung cepat aja lah ya. Oh, wow! dan pasional, luar biasa banget ini keren banget ya guys ya gila ini langsung dapetin 800 ribuan dong aduh aduh aduh oke tolong buat kalian yang sampai ketinggalan info-info menarik nih seperti ini suap gacor ya yang bisa kita buat kalian dapetin cuan di sini ini gila sih ini ya di luar ekspektasi gue yang wow gila ini keren banget ya Oke buat kalian buruan deh yang belum join di permainan satu ya langsung di klik aja linknya ya yang ada di kolom komentar ya langsung join sekarang gak usah pakai lama nih ini sih luar biasa udah dapetin satu juta tiga ratusan ini gue mau langsung gue dia aja karena gue udah nggak sabar pengen nikmatin hasilnya ini yang gue tunggu tunggu dari tadi ya dari modal receh aja dan ternyata memang cuannya nggak resehan loh Oke okay, sambil kita menunggu untuk hasil akhir di sini gue mau ngasih sedikit yang manis-manis untuk kalian di sini ya yang ngasih pantun aja. Nah, jangan lupa, beli permen, cakep, jangan lupa dekomen, lucunya di permen satu dan jangan akan permen 3 permen. Oke okay, terima kasih banyak buat semuanya ya eh, udah nonton sampai habis biar izin kami terlebih dahulu eh, ya sampai ketemu lagi di video berikutnya salam sensasional bye bye.